Apa karena dua manusia ini, ya kan? Dua orang ini, masya Allah, ya, Abang Ray dan juga Abang Andy ini memang kayak koprol banget dan akrab banget, guys, ketika di Malaysia. Nah, jom kita tengok videonya, guys. Let's go! Oke, okay. abang di kereta aja. Abang di kereta aja, abang ojek. Abang ojek. Okay. Aduh, guys. Wow, ini taman ya guys ya woi cantik kita guys pohonnya ini kayak di Banyuwangi iya, ada juga gini guys Jawa Timur ya so, tapi lebih cantik dari hotel. ini karena dia memang untuk wisata mama pernah ya. nginap hotel sini mah pernah? syok mah okay. pokok hujan-hujan mah namanya mah itu mah pokok hujan-hujan Boys oh, oh, Rono lah guys ke sini. Oke. Boleh boleh. Mana yang Eh tadi kenapa mirip dengan Bang Re? Hei cak Ini mirip ke? <laughs> <Mizan> <laughs> Macam <gak> mirip. Gua <laughs> yang depan. depan. Gak kuat Mizan Mizan sini aja. <laughs> Oke, okay. disewakan guys, disewakan. Ah, jom. Ini maksudnya uh, nanti Tiga untuk penyewaannya gimana nih guys ya? Nih, mizan sini. <laughs> <laughs> yang mana tiganya? Oh itu bisa ada yang panjang. Oke. Okay. Ah ini, ini, ini, ini. Jangan duduk orang Blok ni jangan risetkan Dari jalan mulai dari Palang ni Sampai Rukun Palang Terus kembaliklah Jalan raya, jangan orang, jalan tambang Semua tak boleh masuk ya. Okay Sekarang ada pokok tumbang tu Bila lalu sana Kena tolak bicycle Terus kembalikan Masuk balik penggalan Okay Boleh tolak Terus kembalikan Terus kembalikan Terus kembalikan Terus kembalikan Terus ada angsa Flamingo Oh Flamingo angsa ke Flamingo Flamingo itu pink ya guys kita lihat putih kita naik basikal guys Oke okay. ah, ya. mama Gada, Gak sabar ini bocil. Gak sabar gak sabar Gak sabar Oke dalam taman ini pokok tumbang ni kalau tak lalui ni kena tolak banyak ke rumput tu Masukkan lagi. Oh, tu tak, ah. tak boleh Tak boleh, tak okay, boleh, lah, boleh. Uh, Tumbang aja. Okay, oh, pokoknya tumbang. Satu jam tepat pukul berarti mah. Oh, utama. lama masa ya. 40, 40 40. 40. <mik> Oke. dulu. Siapa di depan, siapa di belakang? Oke, boleh. Nah itu. Mari kita ya. Oke, bisa diadjust gitu ya, guys ya. Keren sih foto bareng dulu, foto bareng dulu. <tuh> bisa enggak lo? aku enggak yakin aku enggak yakin lo yang naik nah, di depan ya. <laughs> oke berarti ini ngontelnya dua-dua ya guys ya? Oh, ya oke okay. kalau ya. ngontelnya dua enak sih agak-agak ringan gitu <laughs> ya ke depan, depan, depan oke okay. okay. Mantap Gede banget nih Pohon berapa tahun ini guys Aduh Gak mau saya, Aduh, Nggak mau saya. saya. Ayo mah, <laughs> Ini pandeng kan <laughs> Ayo ma Let's go ma <laughs> oh, Belum di itu Belakangnya <laughs> eh, Itu kurang tinggi paling ha -ha, Belum di itu Lumayan. oh ini Andy udah udah udah udah ngebut aja ini Andy ya awas orang oke seru banget sih mereka berdua ini asli abang di sana abang oh terpencokan aku kayu lo break bobo hahaha sendiri yang roda oke Rono lah budak-budak ah, juga kan sana guys oke okay. Mereka ke tempat ini sangat seronok sekali line ya guys line ya, line ya berdua Masya Allah line, three, diding, diding. Weh lepak-lepak kat situ Rata ya kan cantiknya. Ya Allah seronok itu sangat lah lupa. guys Cantik lah Buka. nih itu. Wah ada pokok patah guys Mana nah, oh iya bawah depan bawah. nih Oke ya, okay. betul-betul oh. Nah, ke bawah situ baru kita lewat sana nah. Ini kan patah nih bahaya Ya Allah tumbang guys dia Udah keberatan kayaknya ya guys ya Oke pelan-pelan n pelan-pelan n -pelan Aduh Seronok sangat Ayo, lihat tengok mereka berdua nih Allah Jangan Akbar mencet. Berat Eih, banget. Gila patah nih pohonnya. pokoknya oh, ya, kena turun nah, Let's go. Oke, okay, kayo, kayo, kayo. <laughs> okay. Oh, banyak juga yang ini guys pakai, guys. Jangan Oh my god. Oh, kenapa nggak dipotong ya guys ya? Harusnya dipotong ngeri. aja kan? Saya kurang tahu mungkin ngeri. estetiknya juga sih. Ngeri. ngeri. Asli ngeri ngeri sih guys. uh oh, cantik banget nih. Asli cantik. Cantik. Masya, Masya Allah. Kita enjoy. Pokoknya gila. Ah dia, dia tidur tomba. pokoknya deh guys. Sudah tidur tuh. <tuh. Dia tumbang, ini, ini ada, oh, nah, ini. ini juga, nih dikasih kayak gini, nahan besi nih, oh, iya, ini icon nih, cuy, icon, iya, sih bener-bener ini kayak, nah, kayak kayak hiasan di kayak sana kayak gitu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, eh biar kurus, biar kurus Bang Endi ya biar kurus ternyata bisa naik basikal lo, nah, kirain enggak bisa. Asli seronok okay. banget. Oke. Wow, Milo Tiga ratus <laughs> ini guys, tiga liter <laughs> itu asli. Oh ternyata di sini juga ada. Oh ada juga. juga. Okay. <laughs> Saudaranya. Ini company keluarga ini. <laughs> eh lah, seronok oh itu ada gaga dia kan dia ah oh, ini dia potong ya? dia kan ada tebang tuh kita naik bebek itu juga belum oh iya Seru bener itu ada bebek-bebekan tapi yo oh, gede banget itu asli ya, oh, itu gede banget itunya apa uh, apa ya? waduk kalau enggak salah ya asli ah, oke itu portal Portal itu balik kak guys, kayaknya puter balik deh. Mama jauh lagi mama. Hahaha. Cantik. Kenal lagi. Kasihan. Pemandangannya seperti ini guys, keren banget. Wih cantik banget ada bukitnya juga guys. Bang Rupi jadi turki. Masya Allah. Gak tahu mau balas baikkan mama dengan abang Rafi sebenarnya tak kirain kita nak pulang tadi. Iya, saya fikir tadi aduh. Ternyata abang Rafi bawa lagi Bawa jalan. Masya-Allah. Perbaikan ya. Itu. Itu gitu. Ya, itu gitu. Itu. Itu itu mama ini. Allah. Mama itu di depan guys, mama. Cak lonjong, Bukan. Ya, Andy, Andy. Oh lebih lebih terkenal Cak lonjong daripada NDTK guys. Eh, Mama. Oh Mama, kesal. oh Mama, oke oke oke. oke, oke. oke. <laughs> kacau, kacau walau. Cak lonjong kata Aduh, nggak terkenal Ndi. Masuk video lu lagi. <laughs> udah nampak bang baru bang, baru dengan abang rupi tadi dibawa sini iya, saya tengok lalu, eh benar nampak betul betul betul nih, mama iya bang kiri kiri kiri kiri kiri oke okay. gimana, sudah berpeluh belum? udah lah, udah gak kelihatan peluhnya, mama udah berpeluh mah? Sikit. Sikit Sikit Boleh lagi ya berarti Boleh, boleh. boleh Lanjut guys <laughs> Milo satu tanker Milonya besar banget nih Ori keren. keren banget cuy Mantap sih ini Ih keren guys Dasyat Mobil terus dibuat kayak gitu Ini keren keren keren keren, keren. keren keren keren keren ide nya vlog itu ya oh keren nih lo mantap keren banget bang masuk masuk vlog mau ngomong apa mau ngomong apa ngomong lupa channel lupa lah endi endi endi endi dia selalu tengok cak lonjong lagi. Wee, cak lonjong berada di ni bang? Cak lonjong ada di, di, di, di ni di, dia? Uh, Salam sekarang oh, ada. Salam. YouTube sana banyak member-member. Gak, gak nak setiap puluh. Saya punya member ke sini kedah dulu. Dia balik sana saja, dia jadi YouTuber. Ah. Mama, Jangan tinggalin, Mak. <laughs> Okey. Oh, Banyu Mas. Dia, dia, dia Oh, hujan, oh, hujan. Huh? hujan. Nadi, nadi. lari. Tuh. Tuh atau oh, ada maknya. Itu oh. <laughs> eh, ma, Cepat, cepat, cepat. Oke, okay. hujan guys, hujan cuy, hujan guys. So kita akan tinggalkan tempat ini ya, sebab hujan kan. Benar lama-lama lepak di sini. Tapi sayang banget sebab hujan. Kalau hujan ya udah gitu. Jadi kita harus jauh Oh itu. Nanti kayak gitu ya. Besarnya ya? Oh. Apa bang? Lutung, lutung. Oh monyet. Di atas. Oke lutung, lutung. Oke lutung ke salah Itu di atas. Bela. Oh, untung parkirnya deket guys. Kalau parkirnya jauh agak-agak susah ini, guys, asli basah kuyup Pak ya Allah, Kuyuh kasihan luk. masuk, masuk, cepat oke okay. besar, nanti bela juga besar gitu oke oke memang Oke. Okay. Oh, ini mereka di hotel lagi, guys. Oh, enggak. Oh, ini ini restoran ini biasanya kayaknya. Biasanya tempat abang menginap jika abang sampai di sini, guys. Oh, nah, gitu, iya, rumahnya. hotel oh, juga. Ya. Jadi kayak resort gitu. Oh, ada becak juga di sini. Oh, iya. Baru pertama kali aku lihat becak di Malaysia, guys. Asli ada becak di sana ya Hampir aja Oke oke oke Masya Allah En, en sini N. Tunggu sini Ini tempat ini hotelnya guys Resepsionis Oke cantik guys ini Asli Kita duduk di sini en Basikal tua. Ah, ontel ontel. Wow, enak di sini guys tempatnya guys. Orange ini juga cafe. ada tempat untuk uh, restorannya ya. Uh, ada kolam wow, bisa mama berenang ini. Wih. Nah. Yeah. mantap. Ya. Oke okay, mama. Oke, okay. oh, Masya Allah, jumpa Gada. dengan Mama. Gak ada yang Masya Allah, baik banget. Uh, lihat rumahnya satu, satu, satu. Ya, kan berenang di sini. Terima kasih, dan Pak Kodi dan family. dan family. Masya Allah, terbaik memang mereka, guys. Ya, kita doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu SWT diberikan kebahagiaan fit itu adalah juga guys ya amin oke okay, ya, sudah selesai videonya dan itulah tadi keseruan bang endi tk dan juga bang re guys ya di mana di sana itu masya allah sangat seronok sekali ada taman tadi dan bisa naik basikal juga dan juga jalan-jalan bersama pak kodi sekeluarga ya guys ya masya allah memang terbaik keluarga nih. ya kan Allah, tak tahulah. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, ya. Sebaik-baik -baik, baik balasan, amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Semoga bahagia selalu, sehat selalu, ya kan? Selamat dunia dan juga akhirat, amin, ya guys. Ya, oke okay, guys, mungkin itu saja video kali ini. Coba kita akan melihat komentar-komentar di sini. Terasa macam zaman kita masih jadi budak sekolah. Bila naik, basikal nih. Salam, Bang Ray dan Andy. Mantap! Saat Andy bawa basikal di rumput. Roti, roti, Andy, roti. <laughs> Typing merupakan bandar yang paling banyak menerima taburan hujan di, Semen oh. di Semenanjung. Hari-hari hujan. Oh iya, kau baru saya tahu kan... Terhibur tengok seronok naik basikal Betul ya guys Oke mungkin itu saja video kali ini Gimana komentar teman-teman sekalian Silahkan komen di bawah ya Oke saya pemin untuk diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh